Halo semuanya, eh ini motor oh, Island nya, bintang 5 nih Berapa hari yang lalu sih Oke okay. Ini nih mapnya. nya Simple sih ini, masih awal banget Ini berapa hari yang lalu sih, masih ada Beberapa villager yang udah kita usir hmm. Jadi ini masih awal sih Jadi mau Melaruhin untuk 5, bintang 5 Oke, langsung aja kita keliling-keliling. Ini kalau ke sini, nah, ini rumah kita ini, guys. Yang udah update yang terakhir sih. Udah sekitar hampir sebulan main ini. Terus sini, kalau ke sana, nah, ini alun-alun nih, island highland square ini di kantornya Tom Nook nih. Nah, ini, ini, ini, tengah-tengah terus dari sini. Kalau aku mau ke Nook ke toko ini kalau mau jual beli turnip dan macam-macamnya. Terus sini, oh ya, ini pulau. Awalnya kita bangunnya petnya nih, kita Pet tak bungin petnya, tak sambung-sambungin dulu. Habis itu ngatur yang lain, tak bunga, tanem, tanaman. Pohon dan macam-macam oh iya terus ini awalnya pulau ini cari island ya buah-buah yang lain itu minta temen jadi ya, dikasih sama temen-temen nih jadi udah ada 6 6 buah nih sekarang terus ini ke taman ha, itu bikin ya ini. untuk menuhin furniture aja dan ini bikin rest area mau pengunjung ya begitulah terus bisa mainan nih guys iya yeah, ini sulap main magic oh iya yeah, ini basicnya pulau ini enggak nggak atau belum ku transform kira transform banget sih apa jadi belum ubah ubah bentuk island yang macem-macem cuman ngelurusin ini ini ngelurusin itu jadi masih banyak yang default ini terus uh, custom grafiknya juga masih belum belum belum aku taruh macam-macam ini masih di bagian selatan terus kalau mau naik nah ini kalau naik ke atas itu ke area camping nih sama naruh-naruh bunga Nah, itu turnip yang spoil turnip. Yang mau cari semut, itu pohon-pohon duit, ini sama nemu si Ini tukang nyasar, terdampar dia. Terus, nah ini camp area, sama bunga-bunga yang pengen tak hybrid. Camp area belum lagi, belum manggil. Kami sih jadi masih kosong hari itu. Waktu itu sih, ini tanggal 20-an. terus ini furniture furniture nya masih ngasal sih masih ya sesuaiin tema aja dikit-dikit seadanya dari beli sama dapet dari balon sama bikin grafting terus modif 1 2 ya seadanya yang penting beragam sama hmm, apa namanya menuhin syarat untuk bintang 5 jumlahnya nah jumlahnya itu kalau nggak salah ada syaratnya ada bunga berapa biji terus pohon berapa terus furniture berapa itu ada poin-poinnya nanti nanti mungkin nah, aku hitung-hitung deh nah, penjelasannya di video sel selanjutnya atau gimana nah ini tempat aku nalem bunga nih buat nge macam macem-macem naruhnya ya yang naruh empat bolong tengahnya itu guys jadi biar biar bisa nge bareng-bareng terus ini area bunga kalau ke bagian barat lagi nah ini naik lagi oh iya incline udah tak sambung semua ya, hampir semua ya tinggal yang belakang kalau yang tuh ini yang sekarang sih udah jadi nah ini danonya aku lurus-lurusin biar bisa nyambung aja sih petnya terus ini bunga mawar sih warung sama orange mau nyari mawar biru belum sukses tuh sampai sekarang nah ini buat nyari golden rose di hari yang rekam ini itu masih belum dapet sih golden rose tapi kalau sekarang udah ada satu wah belum dapat lagi terus ini kalau nggak salah bukan dari sheep ini bunga-bunga yang windflower ini ini masih dari uh, bawaan pulau cuman aku kumpul kumpulin aja nah ini area ini tuh disitu tadi area Villagers. Nah ini area ya pantainya masih biasa aja, masih masih default. Nah ini area Villagers nih, kampung-kampungnya. Nah, rumah-rumahnya Villagers. Yang kejadian satu di area barat, ke selatan. Ya ini buat nyambungin aja sih petnya biar biar enak kalau mau jalan-jalan. Terus ini ya buat nongkrong nya ceritanya berikut kerja temanya bambu sama Jepang-Jepangan gitulah terus ini ada musiknya nih taruh musik biar nggak gitu-gitu terus musiknya dari Kiki terus nah itu di pantainya yang selatan belum tahu apa-apain naruh ini nih Nabi watch sama toilet umum terus kalau ke balik ke sana lagi hanya juatan ini ke tadi yang depan tadi ke rumah kita. Iya. Terus apa lagi ya? Yang belum ya? Hmm. Oh iya, ini villager yang di dekat rumah. Ini karena udah kepenuhan yang di arah barat, jadi salah satunya di tak, ada tiga rumah nih tak, taruh di sini. Relocate ke sini dua kalau nggak salah. Yang satunya udah dari awal bangun. Terus ini kalau ke atas balik lagi ke area area bunga. Terus sini belum komplit tuh Oh fosilnya terus itu ya sisa-sisa furniture atau item-item yang tertaruh situ nah gitu deh oh iya kurang satu nih kayaknya toko tukul. tokenya si Abel Sister nah Abel Sister itu dia di utaranya kantornya Noob nih di sini di situ ada ya. ada fosil tuh oh, ada balon kayaknya ntar tak ambil deh itu terus ya eh, lanjut dulu aja deh terus ini itu habis ini oh udah semua ya oh, udah semua sama ini nih ini nah bet ini tuh uh, dua kotak ya jadi jadi biar-biar longgar ada ada yang cuma satu kotak karena ya udah sempit banget sih nah ini kedepannya mau kita benerin lagi nih yang lain Nah gitu guys, bintang 5 nya uh, five star rating buat uh, Deserted Island di Animal Crossing kali ini Nah nanti kalau udah berkembang lagi Kita tunjukin lagi nih guys Thank you guys